Hmm. Ya, baru Abang, abang siapa ini, Abang? Mama, oh, mama, abang Hah? Ha? Ha? Ya, Hah? Video, video <coughs> Ma sapaan gue abang ganteng muraba balotu tak? Iya murah ya abang tak ah? Eh? Korea, Korea, Korea, Korea. Korea, Korea, Korea abang tak ah? Iya gerai atau gue? Hari gimana na na aku bah khp? Ayo ayo, jauh aja si yang enak ini luarnya juga enak, enak. dipumbuin apa sih ini luarnya kacang sambalnya ini. para teman para teman bandel siapa nggak enak ya ah Gelfi le le enak amisian Hah? Enak sekali, ah, yang benar belum dicoba. Benar, benar, benar sih, uangnya. bak sudah menur ba,